Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesler Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kijora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini Ada yang spesial banget nih para dari karena Nata Reza Para ya Yang melihat akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan kebersamaannya Bersama pengantin baru nih semalam di mal ya Ada yang ketemu pengantin baru nih para ya Masya Allah auranya membuat kita bahagia persahabat ya, yang selalu aur aur-aurani luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka, dan kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga kakak dan dedek lesti semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin iya robbal alamin ada kalimat kerson juga yang dituliskan tentunya doa persahabat ya, yang terbaik diberikan oleh Kak Nata reza jika ada ibadah terpanjang dalam hidup maka ia adalah pernikahan Semoga menjadi keluarga sama Dan diberikan keturunan yang soleh Dan soleha amin Masya Allah doa terbaik Yang diberikan dari Kak Natariza Untuk pasangan pengantin baru Lesti dan kakak Rizki Bilar Kita lihat di kolom komentar Ada komentar dari Rizky Bilar Masya Allah keren abangku Ditunggu di tanggal 5 ya Masya Allah bersahabat jadi tunggu banget nih Kak Natariza langsung diundang Nanti tanggal 5 ngunduh mantu mudah-mudahan datang dan memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua amin ya robbal alamin dan kita lihat juga bersabar ya komentar lain diberikan dari akun Instagram Arena 72, Nusqryn mengatakan, "Amin ya Muji ini terima kasih doanya, doa yang sama juga buat Kak Nata beserta istri. Semoga dilancarkan persalinannya, Amin ya Muji amin. Doakan saling terbaik juga ya, untuk yang mendoakan Lesti dan Rizky Pilar. Dan berikutnya, kita lihat juga persahabat ada kabar terbaru dari Kak Nova. Diunggah di gas pribadinya nih, 19 menit yang lalu, di persahabatnya mengunggah sebuah postingan. Tentu ini ada hadiah dari..." Fans sejati dari ibu, Niwanti bersahabat ya. Leslar lovers garis keras, masya Allah. Dari Leslar lovers garis keras ini mengirim hadiah spesial nih untuk Leslar luar biasa. Mudah-mudahan berkah selalu bersahabat ya untuk yang mengirimkan hadiah dan tentunya berguna dan bahagia selalu untuk yang menerima. Mi, insya terbaik. Kita masih menunggu kejutan dan cie vitamin manja nih siang hari ini. Terus stay tune dan Channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini tuh informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.